Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Handerskoda Pesatu Di video kali ini Saya akan melakukan perawatan cabai ya, Dengan Melakukan penyemprotan Hama Yaitu Saya menggunakan Lanet Produksi Dupon Itu Untuk mengendalikan Hama ya Terutama ya banyak ini seperti ulat raya kelalat pipit, merusak daun, penghisap daun. Nah ini yang saya fokuskan itu untuk penghisap daun ya, karena setelah pemupukan, pengocoran kemarin kita harus lakukan penyemprotan untuk menghilangkan penghisap daunnya, karena setelah Pemupukan itu pasti tumbuh tunas-tunas baru kan. Nah tunas-tunas baru itu yang sangat rawan yang harus kita jaga. Oke mari kita lakukan penakaran dulu untuk satu tank satu tank ini kita gunakan satu bungkus ya. Ini dua 15 gram. Ini sudah takaran ya. Satu tank ini, satu bungkus. Oke, mari kita aduk. Setelah planet kita masukkan, kita tambahkan. ini bidadari ya kalsium kita masukkan jadi untuk satu tank itu tiga, tiga sendok ya enggak apa-apa 5 sendok 6 sendok no problem ini mah karena tanaman juga seperti manusia butuh butuh makan butuh disayangi ya enggak Cuma manusia, tok yang disayangi. Oke, lanjut kita semprot. Oh, tidak disemprot, banyak ini hama kecil-kecil. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Dan salam sukses, petani cabe milenial. Bye bye.